keuangan karir hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2020 untuk kesingkat waktu kita langsung saja mengambil kepada kartu kesehatan seorang Pisces selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2020. Untuk yang pertama, support energi kategori kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya support energi kepada hubungan asmara. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Pisces di bulan Oktober tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semuanya. Oke, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kategori kesehatan kartunya adalah Ace of Swords ataupun satu pedang. secara umum Ace of Swords itu diartikan permulaan awal mula ingin memulai ataupun sesuatu yang menjadi permulaan ataupun sesuatu yang menjadi awal mula untuk meniti suatu tujuan hidup ataupun suatu tujuan yang diinginkan dan di sini kelihatan untuk kesehatan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2020 di sini kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apapun, tidak akan mengalami gangguan kesehatan karena di sini menggambarkan seorang Pisces sudah memulai hidup sehat ataupun sudah mulai menjaga serta mengkontrol kesehatannya di bulan Oktober tahun 2020 sehingga di bulan Oktober nanti kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apapun. Namun di sini disarankan untuk seorang Pisces agar lebih fokus lagi dan lebih giat serta lebih rutin lagi untuk mengkontrol kesehatan terutama di dalam pola istirahatnya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umum, Queen of Sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, ataupun yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seorang Pisces sudah benar-benar fokus -benar di dalam kesehatan dan memulai hidup yang sehat, terutama di dalam kategori kebugaran badan. Dan di sini disarankan kepada seorang Pisces agar mengontrol kembali pola istirahat, dan di sini tindakan itu. Sangat didukung oleh seorang pasangan yang merupakan pasangan Pisces sendiri. Selanjutnya, kita kartu keuangan seorang Pisces dan kartunya adalah trio pentakel ataupun tiga koin. Secara umum, trio pentakel itu diartikan stabil, sudah terjadi kestabilan, sudah didapatkan. Sekarang saatnya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwasanya posisinya sedang di dalam posisi stabil ataupun di posisi nyaman. Dan di sini menggambarkan kepada keuangan seorang Pisces, keuangannya akan sedikit meningkat di bulan Oktober tahun 2020, keuangannya akan di posisi stabil di bulan Oktober tahun 2020, dan kini seorang Pisces ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya keuangannya sangat meningkat di bulan Oktober tahun 2020 dengan cara sering berbagi ataupun sering membantu orang lain yang kesusahan, di mana orang tersebut akan meminta bantuan kepada seorang Pisces baik itu orang yang dikenal ataupun orang yang jauh dari seorang Pisces sendiri. Di sini juga digambarkan Pisces membantu tidak pandang bulu dan tidak memandang siapapun itu. Di sini seorang Pisces akan membantu apabila orang tersebut meminta bantuan kepada dirinya ia akan membantu secara sukarela dan di sini juga bisa digambarkan akibat kedermawanan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2020 rezekinya akan semakin meningkat dan semakin mengalir beras tanpa ia sadari. Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umum Page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2020 itu mengalami peningkatan di mana ia suka membantu orang lain di dalam kesusahan orang lain. Dan di sini seorang anak sangat menyukai serta mendukung tindakan Pisces yang ia lakukan di bulan Oktober, terutama di dalam kategori keuangan, selanjutnya kita kartu karir pekerjaan seorang Pisces, dan kartunya adalah Ace of One. Secara umum, Ace of One itu diartikan ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mencoba hal baru, dan ingin benar-benar memulai suatu pekerjaan yang di luar pekerjaan yang selama ini ia geluti. Jadi, di sini dua gambaran ataupun dua kategori bisa kita. Simpulkan, yang pertama, seorang Pisces ingin memulai pekerjaan ataupun hal-hal yang baru di dalam pekerjaan dan karirnya. Di sini juga menggambarkan seorang Pisces ingin memulai itu di luar keahlian ataupun di luar aktivitas yang sering ia lakukan selama ini. Sehingga di bulan Oktober, di sini menggambarkan karirnya akan memulai sesuatu yang hal yang baru. Dan di sini menggambarkan satu persepsi lagi yaitu, Seorang Pisces ingin membuka suatu usaha yang merupakan usaha sampingan yang menjadi penunjang karir keuangannya serta kehidupannya semakin bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Namun di sini apapun usaha yang dilakukan seorang Pisces di bulan Oktober itu adalah tujuannya semata-mata hanya untuk meningkatkan keuangan, meningkatkan karir pekerjaan serta meningkatkan kehidupannya ke yang lebih baik di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini juga seorang Pisces mendapatkan dorongan, support ataupun motivasi dari keluarga serta kerabatnya. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umum, Page of Cup itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Pisces di bulan Oktober itu ada dua persepsi, yaitu mencoba hal yang baru dan satu lagi ingin membuka usaha sampingan di mana usaha tersebut didukung oleh seorang anak yang merupakan anak Pisces, anak tetangga ataupun anak saudara Pisces. Selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara Pisces dan kartunya adalah two of Cups ataupun dua piala. Secara umum two of Cups itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Apabila sudah berpasangan memiliki satu tujuan setia sampai tua. Dan di sini ada dua persepsi juga. Menggambarkan kepada hubungan asmara Pisces yang pertama, buat Pisces yang sedang single ataupun yang belum menemukan pasangan. Di bulan Oktober nanti, seorang Pisces akan bertemu pasangannya dan memiliki komitmen untuk menjalani hubungan yang lebih serius ataupun menjalani hubungan sebagaimana mestinya. Dan di sini juga digambarkan kepada seorang Pisces yang single. Seorang pisces yang single akan berusaha meyakinkan pasangan bahwasanya pasangan itu benar-benar dirinya yang sangat cocok kepada seorang pisces. Dan apabila di sini pisces yang sudah berpasangan di sini digambarkan seorang pisces akan mencoba membahagiakan pasangan dengan ide dan caranya sendiri. Dan tidak jarang di sini pisces memberikan kejutan yang tak pernah seorang pasangan sangka dan tak pernah seorang pasangan pisces duga seorang pisces mampu melakukannya tanpa permintaan ataupun tanpa sesuatu yang diminta oleh pasangan kepada seorang Pisces di sini kejutan yang dilakukan oleh seorang Pisces kepada pasangan tidak lain dan tidak bukan hanyalah bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara bersama seorang pasangan dan untuk support energinya adalah Queen of one secara umum Queen of one itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang Pisces mempunyai tujuan untuk membahagiakan pasangan dan bertujuan untuk memiliki komitmen bersama pasangan di mana tindakan dan tujuan itu sangat didukung dan direspon positif oleh seorang pasangan Pisces ataupun seseorang yang dijadikan seorang Pisces menjadi calon pasangannya kepada seseorang Pisces yang single. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Duh lovers. Secara umum, the lovers itu diartikan percintaan, sesuatu yang berjalan baik, sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang direncanakan akan didapatkan sesuai keinginan. Dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan kesehatan seorang Pisces, di sini menggambarkan seorang Pisces kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa karena seorang Pisces mulai mengkontrol kesehatannya di mana dukungan didapatkan dari seorang pasangan. Dan the lovers di sini menggambarkan, karena kecintaan seorang pasangan kepada seorang Pisces dan kesetiaan seorang pasangan kepada seorang Pisces, sehingga di sini pasangan akan mendukung serta memperhatikan Pisces lebih dari yang sebelumnya. Selanjutnya, jika kartu The lovers kita gabungkan dengan keuangan Pisces, di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces mengalami peningkatan di bulan Oktober di mana ia mendapatkan respon dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Pisces ataupun anak saudara seorang Pisces sendiri dan the lovers di sini menggambarkan kecintaan seorang Pisces terhadap orang-orang di sekitar kepedulian seorang Pisces kepada orang-orang yang membutuhkan akan mendapatkan tanggapan yang positif sehingga di sini tanpa Pisces sadari menunjang keuangannya semakin bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Pisces, di sini menggambarkan seorang Pisces ingin memulai sesuatu hal yang baru di dalam pekerjaan dan ingin memulai usaha sampingan, di mana usaha tersebut didukung oleh seorang anak yang merupakan anak Pisces, anak kerobat ataupun anak saudara. Dan The Lovers di sini menggambarkan karena kecintaan seorang Pisces kepada keluarga, sehingga di sini seorang Pisces ingin mencoba ataupun... Ingin memulai suatu peruntungan yang baru, di mana peruntungan ini sangatlah berguna dan sangatlah menunjang kehidupan Pisces, lebih bagus lagi kedepannya Dan jika kartu The lovers kita gabungkan dengan hubungan asmara Pisces di sini menggambarkan, satu persepsi untuk Pisces yang lagi single di sini bertemu pasangan, dan satu lagi kepada Pisces yang sudah berpasangan akan bertujuan membahagiakan pasangannya. Dan di sini Queen of Cup itu menandakan respon ataupun motivasi serta masukan yang positif diberikan oleh pasangan dan tanggapan yang positif diberikan oleh seorang calon pasangan serta pasangan Pisces terhadap tindakan Pisces sendiri dan the di sini menggambarkan karena kecintaan antara Pisces bersama pasangan ataupun kecintaan seorang Pisces bersama calon pasangan itu menjadi sebuah tenaga ataupun power yang sangat bagus kepada hubungan asmara Pisces dan pasangan dan mendapatkan kebahagiaan di bulan Oktober tahun 2020 di dalam kategori hubungan asmara bersama pasangan dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2020 itu berada di angka 1 13 31 12 dan 26 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Pisces di bulan Oktober tahun 2020 semoga bermanfaat